udah lama banget gak keluar keluar liat pasar mal guys itu <laughs> sampai keringetan kan lagi beli minuman nggak bawa headset pasti suaranya tuh bakalan keluar ya Bakalan keluar banget gimana reaksi orang-orang sini ngeliat yang pakai berhijab di sini mau udah nggak aneh kali ya karena oh. sebagian besar warga Indonesia udah oh. Ada di sini yang pekerja hijab gitu, jadi udah nggak aneh. <SILENGEN> gak ada beberapa minuman tuh. Ada Yekonaicia. Halo. Oh iya Yekonaicia. Yekonaicia. Oh ini kenapa? -oh,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 jadi cepet kan hmm, namanya yeko, naicha jadi sama sih, saya itu kan teh susu gitu kan, kalau yekonya kalau di indonesia kayak semacam kelapa kayak, ya. kokoya kokoya taket hmm, ya Voice. Oh, <SILENCAN> Oke, oh, Udah lama banget nggak bikin vlog, dan di malam 17 Agustus ini, aku bakalan nge-vlog sama keliling-keliling aja gitu ya, guys. pasar malam atau cari apaan. <SILENCAN> S. S. Oh, nggak tahu bagaimana reaksi mereka melihat orang yang temperature walaupun mungkin udah banyak yang memakai berhijab ya, guys Makasih, <coughs> jadi nah, udah masih di pasar malam tempat aku kan udah lama banget semenjak ppkm atau siaga tiga aku nggak pernah keluar hmm. ini sekarang mau coba keliling lagi dingin banget nggak pakai plastik <laughs> udah mulai ramai sih Hmm. semuanya memakai masker ya guys walaupun hmm. sudah siaga dua tapi aku lihat kebanyakan mereka masih itu ya jaga jarak untuk makan di tempat itu, mereka masih jahat-jahat Itu langgan-langgan Biar saya beli sini langgan <SILENCIO> hmm. Dan sekarang coba clearing lagi Langsung pulang ya, beli Wih, rocaupan Aku Gak bawa plastik lumayan yang tangannya dingin nah guys di sini di tengah-tengah sini masih sepi ya belum banyak yang jualan Di sini masih sepi kalau biasanya kan rame ada yang jual apa tapi di sini di belakang aku tuh masih sepi banget sampai di sini juga masih sepi Sudah kali ya. <gak> <gak> lanjut lagi aku langsung sana lagi Jadi di kondisi Syaga 2 ini masih lumayan sepi Di tengah-tengah yang biasa banyak orang jualan Tidak terlalu unik ya guys ini. atau mau beli apaan video ya buat ikutan lomba di facebooknya kartu nusantara makanya karena kan udah sekalian uh, turun ke bawah udah gimana ya udah siap kayak gini makanya aku sekalian bikin konten okay. dan sekarang aku sedang mampir di nasi goreng ya aku mau beli nasi goreng dulu gitu. mampir beli nasi goreng dan minuman aja dan sekalian bikin konten tadi ya karena sekalian ada lomba di kartu Nusantara yaitu caranya bertransaksi dan bikin testimoni bertransaksi menggunakan lain kartu Nusantara oke okay, jangan lupa selalu ikuti konten-konten saya berikutnya agar terus semangat mengikuti gitu ya terlalu pedas. ini nggak tahu ya rasanya. ini ada kolnya, ada kol. kalau pas yang pertama kali yang biasa aku beli itu nggak ada kolnya, nggak ada sawi kayak gitu, nggak ada sayuran, cuma telur aja sama daging sapi. nah ini juga sama ya. nasi goreng daging sapi kalau di Indonesia kan kebanyakannya kan? Ayam terkenalnya ya, nasi goreng yang pakai ayam. Nah, kalau di sini kebanyakan pakai daging sapi. Ya ampun, pulsaku tinggal 30 n3. gimana ya caranya? Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hai teman-teman, di video kali ini aku mau mengikuti lomba video bersama kartu Nusantara. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengikuti lomba Agustusan di Kartu Nusantara? Caranya yaitu kalian membuat video, transaksi, dan testimoni menggunakan line Kartu Nusantara. Di sini, aku bakalan jelasin dari awal hingga akhir. Makanya, kalian jangan sampai skip video ini. Kalian harus nonton sampai selesai agar kalian bisa tahu, ya, bagaimana cara bertransaksi isi ulang pulsa nggak pakai ribet di sini kartu nusantara bukan hanya mengisi kartu yang ada di Taiwan tapi bisa juga mengisi kartu yang ada di Indonesia dan di Malaysia pun bisa lo guys kalian jangan lupa follow line kartu nusantara dan juga terus ikuti tiap postingan yang ada di Facebook kartu nusantara Halo guys bagaimana caranya bertransaksi menggunakan line kartu Nusantara Sebelumnya kalian harus klik ya masuk ke line lalu kita cari yaitu Jangan sampai salah ya Kak Nusantara seperti ini ya guys Nah seperti ini kalian udah bisa lihat di bawah ini ada akun resmi kartu Nusantara ya Jangan lupa kalian bisa klik langsung seperti ini lalu tambahkan ya Kalian bisa tambah teman seperti ini guys. Oke, okay. langsung dapat balesan halo. Halo juga. Jadi di sini udah otomatis ya ketika kita tambahkan teman, langsung muncul Line Kartu Nusantara. Tuh, udah dapat langsung balesan dari Kartu Nusantara. Just klik untuk beli. Nah, kalian bisa lihat di beranda Line Kartu Nusantara di sini tersedia produk ya. Ada produk yang dijual oleh kartu Nusantara seperti pulsa dan internet Indonesia Pulsa Taiwan, voucher game, ada pulsa Malaysia Ada juga Baby, Nice Freebie, ada Gopay, Ovo, Ada token tagihan PLN, ada voucher Indomaret dan Alfamart, Ada donasi dan juga tagihan BPJS Terhubung pulsa aku sudah habis makanya aku mau isi ulang pulsa Menggunakan line kartu Nusantara caranya kalian klik pulsa Taiwan ya karena aku kan mau isinya pulsa Taiwan tapi jika kalian mau mengisi ulang kartu Indonesia buat keluarga yang ada di Indonesia kalian bisa klik ya kalian bisa pilih mana yang ingin kalian isi atau top up klik pulsa Taiwan di sini lengkap banget ya ada beberapa operator jadi bukan hanya satu di sini ada Ivo Taiwan Mobile ada Changhua ada Fibo ada kartu AS dan GT nah guys aku mau isi ulang kartu AS kita lihat di sini ada yang 300 NT, ada yang 499 NT, ada yang 600 NT dan 1199 NT. Akhirnya aku pilih yang 300 NT tinggal klik langsung dapet pemberitahuan seperti ini ya guys ya. Jadi kalian tinggal pilih mau bayar di mana, kalau sudah oke okay, tinggal klik nanti langsung dapet kode barcode-nya. Nah, teman-teman, karena aku sudah dapat barcode-nya, makanya sekarang aku mau langsung ke Highlife untuk membayar isi ulang transaksi pulsa yang barusan aku ketik ya. Kalian udah lihat kan caranya gampang banget. Dan kenapa aku pilih Highlife? Karena sekitar sini yang paling dekat itu Highlife. Jadi bukan hanya di Family atau di Seven, di Highlife juga bisa ya. Di situ kan ada barcode-nya. Kita tinggal pilih, ketik uh, yang terdekat di mana kalian, tinggal klik. Nanti kalau udah dapat barcode-nya, baru kita kasihkan ke kasir. udah banget kan? Sekarang aku mau ke sana. Bagaimana cara pembayarannya? Yuk, ikuti! Oke, tidak perlu lama lagi, kita langsung menuju highlight untuk transaksi pembayaran. halo teman-teman, sekarang aku udah nyampe highlight. Nah, bagaimana caranya kita untuk bertransaksi di video YouTube-nya? lupa. <laughs> Oke, okay, satu so sekarang udah ada di highlight, sekarang mau tinggal bayar transaksinya ya. Oke, okay. kalau okay, kalah, Tinggal bayar. 300 Kalau Oh, bye -bye. Nah guys ini gampang banget ya caranya di High Life Dalam hitungan menit udah beres uh. ya, udah, udah beres ya Jadi aku bayarnya lewat High Life cepet banget cuma hitungan menit guys ya teman-teman pokoknya aku suka banget mengisi pulsa lewat line kan Nusantara karena sini bakalan dapat pemberitahuan sukses setelah proses transaksi pembayaran tadi ya guys jadi selanjutnya kita ikuti petunjuk cara pengisiannya oke okay, pokoknya kartu Nusantara sangat direkomendasikan saya mau mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76